Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos Ngaji obrolan masa sekarang Yang dirahmati oleh Allah SWT Dalam sesi ini saya ingin mengajak kawan-kawan Berdiskusi, berbincang tentang was-was Tema ini sengaja saya ambil Beberapa teman e, telah meminta saya untuk berbicara tentang tema was-was Karena melihat ada beberapa fenomena mungkin yang bersangkutan juga mengalaminya Sering mengalami sifat was-was ini Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian e, Kita saya, priba, saya sendiri pernah melihat ada orang yang e, ketika wudhu berkali-kali dia e, mengulang Sudah selesai ulang lagi, sudah selesai ulang lagi Ini kenapa terjadi? Karena dia merasa was-was Dia khawatir kalau wudhunya tidak sempurna atau kasus yang lain, contoh yang lain, teman-teman yang dinamati oleh Allah. Ada orang yang punya anggapan terlepas dari benar atau salah eh, anggapan ini. Bahwa segala sesuatu itu harus diawali dengan huruf dengan genap atau ganjil. Ya. Atau ada juga yang punya keyakinan bahwa sesuatu itu harus uh, diawali dengan harus diawali dengan bilangan genap atau ganjil atau keyakinan-keyakinan tertentu yang selama ini dipegang oleh yang bersangkutan. Misalnya ketika, uh, ketika mau naik tangga ya, dia akan hitung tangga itu satu dua tiga ketika karena dia berprinsip harus jumlahnya harus ganjil dan ternyata jumlah tangga itu genap maka dia akan loncati satu tangga atau akan ulang satu tangga dia mundur lagi sehingga jumlahnya jumlahnya uh, menjadi ganjil ya atau ada orang yang punya prinsip ya bahwa kalau meninggalkan rumah itu pergi ke tempat kerja harus diawali dengan kaki kanan misalnya. Ya. Uh, Ternyata dengan karena agak sedikit terburu-buru Dia pergi dan di perjalanan Bahkan ketika sudah sampai di tempat kerja Dia bingung, Dia tadi ketika saya berangkat Saya melangkah kaki kanan atau kaki kiri ya Wah, karena merasa ada semacam keyakinan, kalau berangkat rumah, berangkat meninggalkan rumah dengan kaki kiri, akan ada bencana atau sesuatu negatif yang akan menimpa dirinya. Dia menjadi bingung, ya, kepikiran terus, ya, kepikiran terus, sehingga akhirnya memutuskan, misalnya, untuk pulang lagi ke rumah. Dan mengawali langkahnya dengan kaki kanan. Sekali lagi, teman-teman ngawas ngaji obrolan zaman sekarang, ya Rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari ini punya dasar atau tidak, ya, tapi ada beberapa orang yang mengalami hal seperti ini, ya, atau juga contoh yang lain. Misalnya, dari contoh-contoh ini nanti saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk. Sama-sama mendefinisikan Membuat definisi Apa kira-kira Sebetulnya yang dimaksud dengan was-was itu ya. uh, Ada orang Sudah menge, sudah mengunci pintu ya, Sebelum tidur Dia mengunci pintunya Tah, Ketika dia mau tidur Dia mulai kepikiran lagi Tadi pintu itu Sudah benar-benar dikunci atau belum Ya Lalu dia terbangun dan ngecek lagi. Oh, ternyata sudah dikunci. Nah, ini mungkin bisa berulang-ulang. Tidak yakin lagi. Dia cek lagi, ya. Dia cek lagi. Nah, tentu kebiasaan seperti ini akan sangat mengganggu aktivitas seseorang. Ya. Jadi apa itu definisi pengertian was-was? Ya dari beberapa contoh tadi bisa kita sendiri mendefinisikan bahwa was-was itu semacam eh, apa ya kebingungan antara eh, bahwa kenyataan itu harus sesuai dengan apa yang paling baik paling benar pada diri seseorang. Saya akan cek apa pengertian dalam KBBI tentang was-was dalam kamus KBBI saya buka ini yang online ya bahwa was-was itu artinya ragu-ragu kurang aktif khawatir dan curiga ya ini definisi menurut KBBI mungkin kalau teman-teman bisa membuka di kamus yang lain seperti misalnya kamus psikologi mungkin akan lebih uh, akurat lagi pengertian tentang uh, was was ini, ya yeah. was was ini juga ya kalau tidak diatasi ini akan berakibat fatal tadi mengganggu aktivitas dan masuk dalam kategori gangguan psikis atau kategori abnormal ya tidak normal ya eh, karena sebab dari sikap was-was ini lahir dari perfeksionisme ya perfeksionis itu artinya ingin sempurna segala hal ingin berjalan sesuai dengan idealisme, sesuai dengan standar maksimal yang dimiliki oleh orang bersangkutan. Ya. Jadi dunia ini, segala sesuatunya harus terjadi sesuai dengan sangat sempurna. Kira-kira seperti itu. Sehingga ketika ada sedikit kekurangan, dia menjadi was-was. Ya, dia menjadi was-was seperti contoh tadi eh, orang yang berwudhu ya karena dia sangat-sangat hati-hati ya ingin menjaga wudhunya agar sah ya agar benar sesuai dengan aturan ya dia dia ingin semaksimal mungkin berusaha untuk sangat sempurna dan juga dalam e, aktivitas kehidupan yang lainnya ya. Nah, teman-teman ngaos ngaji obrolan zaman sekarang ya dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala perlu e, kita sadari bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak bisa berjalan sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Orang menyebutnya ada banyak faktor x, ya. Sesuatu itu bisa terjadi kalau minimal ada tiga eh, syarat, baru sesuatu itu bisa terjadi. Yang pertama punya keinginan, yang kedua punya kemampuan atau kekuatan, dan yang ketiga pu ada kesempatan, ya. Kalau tiga tiga ini ada, ya. Maka sesuatu itu bisa terjadi Misalnya Anda akan pergi ke suatu tempat Kepergian Anda akan terjadi kalau Anda punya keinginan Anda juga punya kemampuan ya, untuk pergi Baik jalan atau dengan naik kendaraan Dan ada kesempatan situasi dan kondisinya mendukung Anda Nah terkadang dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melakukan sesuatu secara sempurna Karena ada beberapa hambatan ya. Ada banyak faktor X Sehingga misalnya kalau dalam sebuah penelitian Di bab akhir itu biasanya ada ada satu subjudul namanya Keterbatasan penelitian ya. Di situ seorang peneliti akan menyebutkan bahwa seharusnya penelitian ini menghasilkan uh, temuan yang sempurna, namun karena ada beberapa kendala, ya uh, biasanya disebutkan kendala-kendalanya, ya. Jadi yang terpenting, uh, terutama saya ingin menasihatin diri saya sendiri, hiduplah secara realistis agar anda terhindar dari was-was, karena was-was ini adalah kerjaan mak musuh kita yaitu setan alazi ywasvisu nas ya kerjaan setan itu memberi kewaswasan ya rasa waswas -was, rasa keraguan keragu pada diri seseorang ini sudah belum ya ini sudah sempurna belum ya ya dan ini harus diatasi pertama cara, solusinya adalah hiduplah realistis dengan cara apa? Kalau Anda di tempat kerja, melakukan sebuah pekerjaan, maka ikutilah SOP minimum. Ya, Kalau Anda sudah mengerjakan sesuatu sesuai dengan SOP, standar operasional yang ditetapkan, ya, maka Anda tidak bisa dipersalahkan. Kalaupun ada sesuatu, sehingga SOP itu tidak bisa dijalankan sepenuhnya Maka Anda bisa membuat catatan Ini tidak berjalan karena di lapangan ada beberapa kendala Satu, dua, tiga ya. Dalam beragama, dalam beribadah pun Teman-teman kira-kira tidak jauh beda seperti itu ya Memang benar ada SOP Ada syarat dan rukun yang sudah ditetapkan Ya namun Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, maha pemaaf Terutama ketika Anda dalam kondisi lupa ya. Ketika berpuasa misalnya Anda makan, ini jelas melakukan sesuatu yang Membatalkan puasa Anda Tapi karena Anda melakukannya karena lupa ya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memaafkan dan menganggap puasa Anda tetap sah Ya, ketika anda wudhu, ketika anda sholat dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, anda telah berusaha menjaga syarat-syarat dan rukunnya, namun misalnya ada yang ketinggalan, anda sadari atau tidak, maka mohonlah maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon dengan segala kekurangan dan keterbatasan ibadah yang kita lakukan semoga Allah mau menerima uh, ibadah kita dengan segala kekurangan kekurangannya ya kita juga uh, sahabat-sahabat Ngaos yang dirahmati Allah kita juga mengenal mungkin istilah kaida abdaruratobehulmardorat bahwa dalam kondisi darurat itu hukum bisa berganti atau bisa berubah, ya. Eh, ada yang disebut dengan hukum awali yaitu hukum yang asli dan ada juga hukum disebut hukum sanawi atau hukum pengganti. Misalnya eh, makan babi itu bagi muslim, ya mohon maaf bagi yang non muslim, ya makan babi bagi seorang muslim adalah haram dalam kondisi normal ya tapi dalam kondisi tertentu dalam kondisi darurat diperbolehkan jadi hukum awalnya haram tapi hukum keduanya bisa berubah menjadi halal ya atau sebaliknya sesuatu yang halal bisa juga berubah menjadi haram misalnya atau yang mubah yang sunnah bisa berubah hukumnya misalnya makan makan itu hukumnya mubah Ya, tapi ketika Anda tidak makan dalam kondisi kritis Dan menurut dokter kalau Anda tidak makan Anda akan mati Maka hukum makan saat itu menjadi wajib ya. Atau ketika Anda makan tapi makan Anda berlebihan sampai muntah Bisa saja hukumnya yang asalnya mubah menjadi haram Ya, Jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk berpikir realistis bahwa segala sesuatu itu tidak bisa sepenuhnya berjalan terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada faktor-faktor X yang terkadang di luar dugaan kita. Yang terpenting adalah melakukan sesuatu yang terbaik dan jangan terjebak pada perfeksionisme, karena ini termasuk salah satu dari bentuk gangguan jiwa. Ya, dalam DSM-4 atau dalam psikologi abnormal, ya, perfeksionisme itu masuk dalam kategori namanya OSPD, ya, obsessive compulsive Personal, personality disorder. Jadi, gangguan personality, ya, segala sesuatu harus sempurna, harus baik, ya. Dalam kondisi normal memang demikian tapi terkadang dalam kondisi tertentu ada beberapa hal yang memang menuntut kita untuk melakukan sesuatu eh, tidak mencapai target maksimal. Ya kalau targetnya 10 mungkin hanya tercapai target 8 atau 9. Dan sepenuhnya kita mohon ampu, minta mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari karakter waswas -was ini. Saya kira cukup. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu muawfikul aqwamit thoriq. Wassala. Thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.